Oke okay, kembali lagi bersama Rulmoto Vlog Jadi untuk di video kali ini Gue bukan mau nge-review atau mau nge-vlog enggak, enggak sih Cuma mau sharing pengalaman gue aja Cuma mau sharing pengalaman masalah gear starter ini Gear starter gue yang udah Empat kali rontok Kalau nggak salah Empat apa lima kali rontok gitu Dari kondisi mesin masih standar Sampai sekarang udah bore up Dan masalahnya tetap sama Di ini gear starternya Gearnya pada hancur semua tuh dan ini udah pakai super gear BRT. Makanya gue juga mau sekalian sharing tentang super gear BRT ini, super gear starter ini. Gimana sih pemakaiannya kuat atau enggak? Jadi buat kalian yang pengen beli, ya mungkin bisa nonton video ini dulu jadi bisa dipertimbangin Super gearnya kuat atau enggak? Recommended atau enggak? Oke, okay, mungkin untuk di awal gua liatin dulu video video pas penggantian gear starter -nya. Ini karena ini yang ini udah jebol tuh udah ada tiga mata berapa mata yang kena empat atau tiga gitu yang hancur yang lainnya kemakan dikit-dikit doang lah Oke jadi ini dia langsung aja video pas ganti gil starternya ini beli lagi copotan fiction nih ini yang BRT kemakan lagi tuh tuh hancur satu yang lainnya cuma luka-luka dikit doang ini satu lagi Terus ini juga gear gedenya nih Kemakan bekas tuh Ini baru dipakai Sebulan kayaknya Belum ada sebulan Terus untuk motornya ini Kemarin Sempat bore up cuma ganti stroke up 7mm Stang pendek piston 6.3 Kompresi cuma 12 Tapi tetep Kirain bakal kuat kalau pakai gear starter Tapi ngeteng gak untuk gear starter doang sih masalahnya teh kalau di one way aman one way pakai bawaan juga masih aman masih kuat cuma yang nggak kuat nih gear staternya doang jadinya udah terpaksa beli lagi copotan fiction ini masih bagus nah masalahnya cuma itu doang sih ini motor dah udah mau beres, udah beres emang udah beres cuma permasalahannya di starternya doang starternya dia kasar suaranya, kasar terus udah ganti gear starter ini masih aja kasar ganti dinamo baru juga masih aja kasar soalnya pengalaman yang kemarin tuh udah ganti gear starter sama dinamo baru itu suara kasar langsung hilang tapi ini masih ada ternyata pas dicek gear starternya kemakan lagi <laughs> jadi mending mana mending BRT atau Copotan ori bagusnya mah, copotan fiction old kayak gini di Harden lagi atau enggak? BRT kayak gini di Harden lagi, mungkin di Harden terus direndam seharian di oli oli bekas biar lebih kuat. Gitu. Aduh, udahlah, kita pasang aja nih. Tinggal pasang gear starter nih. Ini beli yang copotan 100, berapa tuh? 120 yang copotan fiction penyakit WM motor eh. bosan eh. anti starter ini lagi rumah koplingnya berisik lagi rumah koplingnya padahal baru diganti karet karet koplingnya baru diganti gak tahu berisik lagi Tuh piston 63 bloknya pakai BRT ceramic headnya juga pakai BRT2219 Jadi ya itu permasalahannya cuma di starter doang. Starternya tuh kasar. Udah dicek, dinamo aman. Gear starter rontok. Terus dicek yang lain rocos, rocosnya semua aman. Masalahnya cuma di ini doang. Cuma nanti kita coba dulu. habis ganti gear starternya dia masih kasar nggak? Kalau kasar masih kasar starternya, pusing cari bagian apanya lagi yang kena ini. One way masih aman. One way. Rocos ini rocosnya juga nih ininya masih aman magnet baru cuma gak tahu kenapa dia starter kasar makanya kita coba ganti dulu gear starternya ini kalau dinamo masih bagus masih aman gearnya masih mulus kalau emang masih kasar lagi aduh gak tahu. gua yang motor lah. udah capek aja. Nah, jadi ini udah kepasang semua Kemarin tuh habis ganti gir starter Jadi gear starternya tuh Patah lagi, rontok lagi Dan akhirnya suara starternya kan udah halus lagi sekarang Kemarin tuh suaranya kasar pisang Kalau yang nonton video pas Make apa, body HRV warna putih Kemarin tuh pasti denger Suaranya kalau di starter tuh kasar Dan sekarang udah halus Nih Udah kayak normal lagi lah pokoknya Suaranya udah normal lagi, udah halus lagi. Dan untungnya kemarin tuh gear staternya juga masih apa masih aman lah, nggak, nggak kena juga. Karena yang dulu pertama itu yang jebol, pertama itu gear starter sama dinamonya kena hancur dua-duanya. Cuma yang dinamo starter tuh nggak, nggak kelihatan hancurnya, harus kita buka, baru ngelihat gini, baru kelihatan. Karena pas diganti gear starter doang, kemarin tuh yang yang awal ya, yang dulu itu starternya masih kasar terus akhirnya pas dicoba ganti dinamo lagi dinamo baru baru suaranya halus dan ternyata emang bener dinamonya juga kemakan padahal kelihatan tuh kalau dilihat sekilas tuh aman-aman aja cuma pas dilihat detailnya dari dekat tuh kelihatan apa gear dinamonya tuh kemakan juga kalau untuk one way rumah one way nya masih aman pakai original juga masih kuat ngangkat karena ya kompresinya juga ini motor kecil saya cuma 63 gitu banyak yang bilang ganti one way one way nggak masalah one way ya ma. Kalau one way, minta ganti tuh di starter tuh ngelos. Jadi kita starter ngelos, dia nggak apa nggak ngegigit magnet, jadi nggak bisa muter mesin. Kalau ini Starternya nggak ngelos, cuma gear starternya aja yang rontok. Dan permasalahan yang baru itu rumah kopling. Jadi rumah koplingnya tuh berisik. Dipencet kopling langsung halus. Dan kemarin pas dicek, rumah koplingnya bagian kuningannya udah apa ya? udah rada inilah longgar makanya minta ganti cuma harus ganti satu set nggak tahu bisa ganti kuningannya doang nggak tahu kayaknya mah bisa cuma kalau untuk rumah kopling ini nggak ngaruh ke apa? ke mesin nggak ngaruh ke performa lah cuma ya paling suaranya berisik doang kan ini pakai langsamnya pakai timing drum band custom gitu dari ecunya kan jadi kan kalau misalnya posisi langsam kalau ada suara kopling kayak gini kan Gak enak tuh nanti suara drum bandnya tuh gak apa, nggak kedengeran kalau ketutup sama suara kopling. Makanya pengen ganti, cuma nanti dulu lah, karena rumah kopling lumayan, cuk, 600 ribuan, satu set original. Rumah koplingnya aja itu ya, gak sama rumah kampas. Jadi ya kalau untuk dipakai dulu, ya nggak masalah, nggak akan merembet ke, ke yang lain, cuma paling suaranya kasar doang. Kalau untuk bagian rumah kopling, jadi ya nanti aja lah, tunggu duit lagi kumpulin duit dulu oke okay, nah jadi itu dia tadi pas video gua ganti gear starternya karena yang ini jebol padahal ini tuh gua baru beli belum lama sih terus gua pakai juga baru sekitaran seminggu lah kalau nggak salah sekitaran seminggu dipakai tapi udah hancur kayak gini 123 mata yang hancur kalau nggak salah. jadi untuk super gear starter ini BRT ngeluarin untuk WR 155 Fiction Air R15 terus MXing, pokoknya yang mesinnya sejenis lah. Tapi rata-rata, kalau generasi mesin Vixion pasti gear starternya sama semua sih. Kayak gini, dan untuk harganya ini 185-200 ribuan lah, tergantung toko. Jadi, gear starter rontok ini gua alamin bukan pas saat gua, motor gua udah bore up. Gua ngalamin gear starter rontok ini udah lama, udah dari pos, pas motor gua masih mesinnya masih standar pabrik pun udah rontok gitu udah dua kali rontok maksudnya sampai pas sekarang juga beres setelah dibor up masih juga masalahnya sama gear starter jadi ya jangan salah karena banyak yang bilang Wah itu karena mesinnya udah bor up terus kompresinya terlalu gede jadi gear starternya rontok setau gua kalau misalnya kompresinya terlalu besar pengalaman gua ya kalau kompresinya terlalu besar mesin bor up terus masalah starter tuh bukan gear starter yang yang bermasalah biasanya itu di antara dinamo yang enggak kuat muter sama one way one way yang enggak kuat muter jadi pas di starter kalau kompresinya terlalu gede enggak kuat starter biasa one way nya ngelos jadi diputar tuh one way muter-muter doang enggak enggak ngegigit magnet jadi ma apa magnetnya enggak enggak muter gitu makanya kebanyakan solusinya kalau kayak gitu one way nya diganti pakai yang racing yang jumlah pelornya lebih banyak biasanya gitu kalau misalnya kompresi terlalu berat tuh rata-rata <tuh> masalahnya di one-way starternya one-way starternya ngelos pas di starter jadi nggak ngegigit magnet jadi gitu waktu posisi mesin motor gua mesinnya masih standar pabrik itu cuma diganti diganti aja Cunya pakai juken-juken 5brt yang racing turbo kalau salah jadi pas awal jebol tuh gua kirain kenapa gitu kan tetap terus semakin kesini semakin kesini jebol-jebol terus akhirnya gua tahu masalahnya di mana masalahnya itu karena di pas mapping ecunya si timing pengapiannya dimajuin jadi otomatis pas kita nyalain itu kan kadang suka tiba-tiba mati tuh karena posisi mesin enggak top atau apa gitu pas kita starter terus tiba-tiba nyala terus tiba-tiba mati kadang pas di starter nggak mau nyala tapi ada tendangan balik dari dari si magnet muter ke belakang lagi biasa tuh ada bunyi kasar pas ada tendangan baliknya itu pas ada tendangan balik bunyi ketek Nah itu kenanya ke gear starter kalau lama-lama kalau keseringan akhirnya gear gesternya rontok itu lama itu setahu gua masalahnya itu di situ dan bener pas gua nyobain settingan ecu yang Timing pengapiannya di apa nggak dimajuin atau posisi standar itu gear starter aman karena setiap nyala atau mati motor nggak akan apa nggak ada tendangan balik ke belakang jadi gear starter tuh aman nggak rontok jadi gear starter tuh aman nggak rontok sama sekali makanya dari situ gua tahu oh ternyata karena timing pengapiannya dimajuin dan ini bukan cuma di wr doang ini tuh di semua motor rata-rata kayak gitu kalau udah dibor apa pasti si timing pengapiannya dimajuin yang standar pun juga gitu kalau ganti ecu kan kalau timing pengapian kalau nggak salah teh injeksi bisa disetting dari ecu ya kalau nggak salah teh. jadi timing pengapiannya disetting dimajuin dari posisi standar misalnya jadi maju 2 sekian derajat gitu nah kayak gitu jadi efeknya ke gear starter karena ada tendangan balik pas mati dan bunyinya tuh kerasa emang keras pisan kalau misalnya ada tendangan balik tuh dan ciri-ciri kalau gear starter rusak itu ya Pas di starter, suaranya kasar. Dan saran saya, kalau misalnya udah ada suara kasar pas di starter, saran saya sebaiknya langsung diganti gear staternya. Karena apa? Kalau dipaksakan pakai terus lama-lama, dia bukan cuma gearnya doang yang kena, bukan cuma gear ininya yang doang. Apa? Bukan cuma gear ini doang yang kena nanti pasti kena ke dinamo staternya juga kan dinamo staternya ada gear kecilnya tuh pasti kena ke situ juga karena gua udah dua kali pas gear staternya rontok gua ganti gear staternya masih masih kasar juga suaranya ternyata pas diga pas dicek dinamonya juga kena akhirnya gua ganti lagi dinamonya baru staternya halus lagi jadi ya gitu saran gua kalau misalnya gear staternya udah kena terus di stater udah kasar mending sekalian langsung ganti gearnya daripada nanti dia kena ke dinamo kita ganti dua kali ganti dinamo sama gear starter kan lumayan dinamo starter mah yang cabutan aja yang bekas cabutan aja itu udah 200 apalagi yang baru udah 400 ribuan mer. Jadi ya gitu. Pas gua lihat di grup ada yang nge-share BRT udah ngeluarin nih super gear starter BRT buat WR 155 MX King kayak gitulah generasi generasi mesin fiction pokoknya mah. Penasaran kan? Ini harganya 200 ribuan. Penasaran kan akhirnya gua cobain. Ya gue pikir Kemungkinan jebol apa kemungkinan gear starter hancur lagi pas pakai ini ada gitu apa nggak nggak akan hancur lagi tapi ternyata salah masih tetap hancur juga tuh satu dua ada tiga mata kalau nggak salah yang hancur sisanya ya gini kemakan dikit dikit lah cuma kalau kata gua ini masih mendingan pakai gear starter BRT kenapa karena dia yang yang hancur cuma sedikit tuh satu dua tiga cuma berapa mata gitu kalau nggak Terus dia hancurnya cuma sedikit kayak gini. Nggak full satu gigi, satu gigi kayak gitu. Jadi ini masih dibilang kalau kuat-kuat. Cuma untuk kemungkinan nggak akan rontok lagi itu nggak pasti akan rontok. Karena yang gear standar kemarin, yang gear original bawaan WR, bawaan motor. Itu dia rontoknya tuh bukan rontok 1, 2, 3. Rontoknya semua ya. Jadi sini. Hmm, ini gear nih, gear kecil ini semua habis. Udah nggak ada botak alias botak. Kalau mau dibilang kekuatan bahannya lebih kuat mana Sama yang original bawaan WR gear starternya Masih lebih kuat yang BRT Ya meskipun dia rontok juga Tapi dia rontoknya cuma sedikit-sedikit Kalau yang original kemarin rontoknya sampai botak ini gear gear Kalian bisa lihat aja ada videonya Udah udah gue upload udah lama sih videonya itu Jadi posisi gear, gear starternya lebih parah dari ini Hancur botak semua Dan banyak yang bilang Wah itu mah kompresinya gede atau enggak Karena udah efek bore up kata gua mah bukan cuma mesin borap doang yang gear starter bisa rontok mesin standar pun bisa rontok gear starternya kalau ecunya lu ganti terus timing pengapiannya lu majuin pasti bisa ganti pasti pasti akan rontok percaya gua cok kalau nggak percaya cobain aja mesin lu standar lu ganti ecu pakai juken 5 atau apa terus timing pengapiannya lu majuin biarpun motor lu enggak lu enggak tetep aja pasti nanti akan akan rontok juga gear starternya karena si timing pengapiannya dimajuin otomatis kalau dia mati tiba-tiba mati ada tendangan balik kena ke gear starter, gear saternya hancur nggak kuat kalau dulu gua makanya juken 5 cuma karena ya tahu sendiri permasalahan juken 5 tuh kadang suka error kadang suka susah disetting kadang suka apa settingannya suka tiba-tiba berubah jadinya gua jual yang juken 5 gua beli araser RC Mini 5 ini buat wr155 jadi emang khusus buat wr dan ini barangnya langka <laughs> nyari baru waktu itu nyari baru nggak ada sama sekali gua sampai ke distributor apa ke distributornya nanyain arah share buat wear 155 enggak udah nggak ada lagi udah nggak produksi kalau nggak salah dan produksinya itu cuma buat yang nanti tipe baru RC Mini X cuma belum masuk ke Indonesia jadi ya udah gua beli untungnya ada punya temen gua nggak kepake ya udah gua gua bayarin ecu nya gua pasang dan emang ecu ini emang the best sih kalau kata gua mah alasir Ya, nggak mengecewakan gitu. Keluar duit banyak tapi puas gitu, biarpun harganya mahal. Tapi kitanya puas. Kalau RC Mini 5 ini yang paling murahnya itu 4 jutaan, 4 juta barunya itu empat setengah. Kalau nggak salah, barangnya emang susah sih. Kalaupun ada pasti harganya digoreng karena di stok apa stok di pasar cuma sedikit. Apalagi buat WR, kebanyakan-kebanyakan di pasar tuh buat NMAX. XMAX sama Aerox kayak gitulah sama emaking kalau buat WR nggak tahu kenapa susah barangnya mungkin karena peminat WR belum banyak Maret tahu ya untuk solusinya biar gear starter yang enggak rontok lagi gua dapat beberapa saran yaitu kita beli gear starter yang original terus di Harden lagi di Harden biar bahannya lebih keras tapi emang sih gua gua pernah nyoba ngeharden sendiri waktu itu gua ngeharden per personeling kalau salah. Gua ngeharden per, -per Cuma itu media pendinginnya gua pakai oli. Kan media pendinginan kalau harden itu ada air, air garam, oli sama apa gitu. Gua coba ternyata oli yang paling bagus, yang paling kuat untuk media pendinginnya. Cuma gua diamin itu semalam. Jadi habis gua panasin sampai udah bener-bener bahannya merah merah udah nyala ah, kayak udah bener-bener merah baru gua masukin ke oli bekas gua diemin selama satu malam dan bener waktu itu perpersenalin gua sampai sekarang awet gitu makanya ini gua mau nyobain dulu nanti gua beli lagi yang original terus gua harden lagi siapa tahu lebih kuat ya kan itu solusi pertama kalau untuk solusi kedua ya pakai gear starter BRT ini cuma posisi kalau misalnya kita mau nyalain motor itu posisinya kita harus top kasih top mesin dulu jadi pas di starter kondisi mesin harus sudah top jadi pas di starter tuh mesin enggak ada tendangan balik enggak mati terus enggak ada tendangan balik itu solusi keduanya Oke jadi mungkin segitu aja yang bisa gua bagiin ke kalian sharing ke kalian ya mungkin untuk solusi terakhir misalnya solusi gampangnya ya pakai gear starter original terus mapping ecu nya itu timing pengapiannya jangan dimajuin jadi posisinya tetap standar gitu tapi ya mungkin ketenaga agak kurang gitu kalau misalnya timing pengapiannya nggak dimajuin Oke okay, jadi mungkin segitu aja yang bisa gua sharing ke kalian ya semoga aja bisa bermanfaat ya kan karena cukup meresahkan juga ini kasus gear starter rontok Oke okay, jadi tunggu ditunggu aja video-video selanjutnya See you next video.